Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, assalamualaikum. Ya, dok, ini saya sama ini sama adik. Nah bu, ibu, assalamualaikum. Ibu tidak kelihatan, bu masuk ya. Anaknya berapa ibu? Anaknya dua. Dua. Yang kecil ya, yang perempuan. Berapa umurnya? Pertama, umurnya 16 tahun 16 tahun oke, okay. punya abangnya ya? Okay. Iya Apa yang dirasakan sekarang? Badan saya ringan dok, terus panas dingin Dingin sekitar depan, di sekitar saya dingin Badan lemas, badan, terasa ringan sekali begitu Badan lemas, terasa ringan? Hmm apa bisikan kematian? ya saya terbayang terus kematian ini sampai sekarang juga nih ada ya ini kita lagi video call nih, masih ada pikiran kematian iya ya, ya bisikin terus bilang sebentar lagi ajalmu datang katanya mimpi buruk iya sering dengan adik saya juga sama mimpinya sering mimpi air ular Jatuh dari ketinggian sering dikejar juga sama makhluk mengerikan sama oh. dengan adik saya Oh iya kak Iya eh, adik apa yang dirasakan sekarang Soalnya pernah saya bicara sama dia pernah. apa yang dirasakan sekarang nggak ada Oke okay. kalau itu cuma saya pernah hmm, gimana rp saya Pernah 100000 adik saya. Ah, terus saya reaksi di matanya, keluar air matanya karena dia sering dulu lihat hal-hal gaib begitu, dia sering lihat setan tentang kan cerita sama saya. Terus saya coba rukiah matanya, bereaksi. Nanti setelah di dirukiah sudah tidak lihat lagi yang begitu Oke. Okay. Sering lihat setan di mana, Dek? Di rumah kah? Di rumah, di rumah juga seperti yang pernah pernah kakek dia ya pelihara jin katanya dari orang tua kini. oke adek melihat setan itu di rumah saja tuh di tempat lain juga cuma di rumah saja oh, di rumah kakeknya dulu pelihara jin dulu iya tapi kan sudah lama meninggal bapaknya ibu kah bapak. sudah lama bapak iya bapaknya bapaknya ibu I, i, ini ya, ya. ini rumah siapa ini rumah ibu iya ini rumah. Rumah? Ini sudah rumah baru Baru ditinggal, sudah meninggal orang tua Baru pindah ke sini Rumah orang tua rumah di rumah berdekatan Oh berdekatan, rumah kakek yang di sebelahnya Iya Oke, okay. tahunya pelihara jin tuh dari mana? Biasa dia mau mengobat orang sakit Oh kakek, oh bapaknya ibu dulu mengobatin orang Ada benda-benda pusaka di rumah bu kayak keris uh, dulu dulu Bapak saya punya benda-benda peta tapi saya sudah bakar. Kayak kain begitu ada tulisan Arab dengan gambar bintang. Saya bakar semuanya. Punya Bapak. Bapak masih ada? Sudah iya. meninggal. Oh sudah meninggal. Dulu sering ikut itu Bapakku lagi pikir yang tidak jelas juga. Sama ikut itu ada. Siapa? Bapak dengan Bapak. saya juga, karena masih kecil kan, Saya ikut-ikut saja Kalau Ibu sendiri, apakah ada Keluhan, Bu? Tidak ada, Alhamdulillah Tidak ada ya, ya. Okay, Saya itu kalau Maghrib Saya baca saja Yasin Sama Sobu hmm. Kenapa Kenapa baca Yasin, Bu? tiba Saya cuma pengen saja baca oh, hmm. surah favoritnya bo ya. Oke. Okay. Iya, Surat favorit. Favorit tuh Yasin tu ya. Yeah. Yasin, well, Hakim. Oke, okay. baiklah. Mari kita mulai saja kalau begitu. Maghrib jam berapa di sana? Satu jam lagi dok. Maghrib. Empat puluh menit. 45 menit lagi. Oh, jam 6 pas kah, maghrib di sana? Iya, cepat-cepat iya. maghribnya di sini, cepat. Oh, gitu. Baiklah, mari kita mulai. Bismillah. <tik> A'udhu billahi rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin, Allahumma salli ala muhammadu ala ali Muhammad. Kama salai ala Ibrahim wa ali Ibrahim ina kahamidumajid, Allahumma ala Muhammad ala ali Muhammad. Kama ala Ibrahim ala ali Ibrahim Allahumma rabbanas Nas, adhi bil wa'anta shafi, wa shifa, shafi. shifa, shifa, da shifa, da shifa, da shifa, اللهم رب الناس أذهب البعصة وشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء أن لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البعصة وشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء أن لا يغادر سقما بسم الله أرجوك من كل شيء يضيك من شر كل نفس او عين حاسد Allahu Yaشفيك بسم الله <tuh> Apabila ada jin yang terikat perjanjian dengan leluhur, dengan nenek datuk, dengan orang tua yang sekarang turun mengikuti mendampingi yang mengganggu, yang menyakiti, yang membisikkan waswas, -was, yang membisikkan kematian, yang membuat takut mati, yang mengganggu ibadah, yang membuat solat tidak khusyuk, yang membisikkan maksiat, yang memberi mimpi buruk, yang menghalangi kehidupan. Hari ini dengan izin Allah kami memutuskan ikatan perjanjian dengan kalian. Tidak usah lagi ikut anak ini, tidak usah lagi mendampinginya. Kalau kamu ada di badannya, silakan pergi. Silakan pergi, silakan keluar. Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Jin penjaga, jin pendamping yang turun dari leluhur, dari kakek, dan nenek, datuk. Dari orang tua keluar yang tinggal di badan ini, keluar lewat mulut, lewat muntah, atau sendawa. وَأَذِنَ لَكُمْ رِجَالٌ <سؤال> مِّنَ الْإِنسِ <سؤال> يَعُدُّونَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا إِنَّ قُلْ إِنَّ صَلَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ عُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ الْإِنْسِ عُدُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا إنما يدعو هزبه ليكون من أصحاب السعير فرامعتم من الله ورسله إلى الذين آهدتم من المشركين قل إن صلتي ونسكي ومحيايا وَمَمَاتِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَشَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ keluar yang ada di pinggang, yang ada di pinggang, yang ada di tulang ekor, yang bersarang di tulang ekor, yang bersarang di kemaluan, yang bersarang di kemaluan, dan yang bersarang di perut yang bersarang di lambung Keluar semuanya dengan izin Allah Yang bersarang di dada Yang bersarang di dada Yang membisikkan was-was Yang membuat takut mati Yang membuat takut mati Yang membuat mudah marah Mudah emosi Keluar dari badan ini dengan izin Allah Keluar lewat mulut Lewat muntah atau sendawan وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُم رَهَقًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا وَإِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا أَصْحَابِ السَّعِيرِ بَرَاءَةٌ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الَّذِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قل La keluar yang tertahan di leher keluar yang tertahan di leher keluar yang ada di kepala keluar lewat mulut dengan izin Allah keluar yang tertahan di leher Keluar lewat mulut. Ibu, tolong tepukkan pinggangnya, Bu. Tepuk pinggangnya, Bu. tepuk pinggangnya, Bu. Wa anahu kana rijalum minal insi a'uduna birijalim minal jinnifazaduhum rohaqa. Inna shaytana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. إنما يدعو هزبه ليكون من أصحاب السعير براءة من الله ورسله الذين آهدتم من المشركين قل إن صلتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين sekarang tolong dorong dari pinggangnya sampai ke tengkuknya, Bu. Dorong dari pinggangnya sampai ke tengkuknya. Dorongnya pelan-pelan. Pelan-pelan, Bu. Jangan terlalu cepat. Dorong sambil ditekan. Keluar yang masih ada di badan ini. Fasubahanalladhi biyadihi malakutukulli syai'i wa ilaihi turja'un. Keluar lewat mulut, keluar lewat muntah tersendawa. Tinggalkan badan ini. Keluar sisa-sisa yang masih ada. Sekarang tolong tepukkan punggung pundaknya, Bu tolong tepuk pundaknya kiri kanan tepuk Bu iya <tuh> keluar yang ada di tengkuk yang ada di pundak yang ada di kepala keluar lewat mulut dengan izin Allah keluar lewat tata sendawa fasubhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un Oke, okay, okay, cukup terima kasih. Sudah bu. Apa yang dirasakan sekarang? Dingin sekitar di depan saya dingin sekitar sebelah sini. Apakah kepalanya terasa berat? Masih berat. Sebelah mana? Oke, okay. ibu tolong saya lagi ya bu, tolong tepukan kepalanya bu, di tengah-tengah sini bu, tepuk bu, ah, tepuk bu, tepuk agak kuat bu, tepuk agak kuat bu, keluar hmm. yang ada di kepala, keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa Fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un. Fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un. Luar lewat mulut yang ada di kepala. Tepuk agak kuat bu? Tepuk agak kuat bu? Luar lewat muntah atau sendawa. Wah lewat muntah atau sendawa, subhanallah di biadahi. Malakutu kulli syaiyua ilaihi itu rujung ya, wah iya. Agak kuat bu, ha, memang mau agak kuat dia. Ya, kalau di kepala. Wah supaya dengan izin Allah. Wah lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. luar yang ada di kepala, yang ada di belakang telinga, yang ada di belakang leher, keluar lewat mulut. Okay. Sekarang ibu pegang tengkuknya kayak gini bu, ibu pijat kayak gini. Nah, pijat. Luar yang masih tersangkut di leher luar yang ada di belakang kepala kan keluarkan keluar lewat mulut sosubahanalladhi biyadihi malaku tukuli syaihu wa ilaihi turja'u'un keluar saya tertahan saya tertahan di leher kalau tertahan di leher dor di leher Yarun kamul Subhanalladzi bi yadihi malaku kulli syai'in wa ilayhi turja'un Fa subhanalladzi bi yadihi malaku kulli syai'in wa ilayhi turja'un keluar yang tertahan di leher <tul> keluar lewat <leher>, mulut <tul> Ya. Tepuk, bu, tepuk ya, Bu. Tepuk, tunggup, tepuk ya. Tasbihan alladzi bi yadihi malaku kulli wa ilayhi turja'un. Oke, okay, cukup Bu. Terima kasih. Sudah Bu, sudah. Sudah. Apa yang dirasakan sekarang? dokter dok. ini, dokter ini dengar suara cicak Enggak. Di rumah sini sering suara cicak begitu kayak Suaranya aneh baru keras Dan saya pernah dapat cicak situ di depan rumah warna hitam Hitam sekali, tapi tidak sempat saya bunuh Oke okay. Ayo kita cek apakah ada sihir juga Audi bila himi na shaitu falam al kaukala musa majitum bi hisih الله nallaha sayu betelo id nallaha sayu betelo id الله sayu betelo id Inna Allaha sayu betelo, ih nolohah sayu betelo, ih nolohah sayu betelo, Ada rasa berat di badannya? Sudah ringan, coba yang insan yang perasa cerita yang sakit, masih sakit. Oke, okay, coba letakkan tangan di dadanya. Tekan, tekan terus dorong pelan-pelan. Dorong ke leher. Dorong ke leher, terus ke mulut. Niatkan dalam hati untuk mengeluarkannya, kalau memang masih ada. Keluar yang bersarang di dadah. Yang bersarang di dada, yang membisikkan was-was, yang membuat takut mati Yang membisikkan kematian, yang membuat cemas, yang membuat takut Keluar lewat mulut dengan izin Allah Fasubahanalladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Ha, apa yang dirasakan sekarang? Ada ada perubahan sedikit. Di dadanya apa yang dirasakan sekarang? Masih sesak. Ayuh, Denkuk ya. dengan di Di tulang belakang juga Dengan di kaki Yang pernah saya cerita Masih sakit sampai sekarang Masih sakit Sakitnya itu kayak gimana? Nyilu gitu Kak? Gimana ya? Kayak Kayak habis Olahraga gitu Silahkan ototnya Dari awal Seperti seperti belum pemanasan tiba-tiba olahraga kayak gitu. Dari awal tadi saya bacakan Rukiah Apakah ada perubahan pada rasa sakit itu? Enggak ada dokter agak saja sekarang perasaan Perasaannya aja yang agak enakan Tapi rasa sakitnya ndak hilang Enggak berubah sama sekali? Oke okay. kita cek sekali lagi <laughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا وينزل عليكم من السماء ما أن ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّخْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شريك Ada rasakan sesuatu? Tidak ada. Ada. ada, Adakah bedanya ketika berada di rumah dengan di luar rumah? Ada. Apa bedanya? Kalau di rumah takut, kalau di luar tidak. Sudah bisa menyimpulkan belum Sumber masalahnya di mana Sepertinya di rumah Sepertinya di rumah iya. Berarti ada sesuatu di rumahnya Kenapa kalau pulang ke rumah Jadi takut ada bisikan kematian Bisikan kematian Mimpi buruk Adiknya ngelihat setan Di rumah tidak nyaman Di rumah sering bertengkar Berarti ada sesuatu di rumahnya Jadi selama kita berada di situ, kita akan mengalami gangguannya, kita akan mengalami efeknya. Sama, sama kayak kalau kita masuk ke suatu kebun, di kebun itu uh, banyak nyamuknya. Setiap kali kita masuk ke kebun itu, kita akan dikerubuti nyamuk, kita akan digigit nyamuk. Tapi kalau kita keluar, nyamuknya tidak ngikut. Nyamuknya tidak ngikut, dia tetap ada di kebun itu. Waktu kita keluar, di badan kita tidak ada nyamuknya, tapi mungkin masih terasa gatau. Tapi kita masuk ke kebun itu lagi, kita dikurbutin nyamuk lagi, digigit nyamuk lagi. Jadi tidak selesai urusannya. Kalau di, di kebunnya banyak nyamuk, kira-kira apa solusinya? Dibersihkan. Harus dibersihkan. Sama juga. Jadi, kalau di rumahnya, saya nggak tahu ya. Ini wallahualam, ya wallahualam. Tapi asumsinya gini: mohon maaf, mohon maaf ya, Bu. Ya, kalau misalnya kakek dulu itu bapaknya Ibu memang dulu menggunakan bantuan jin untuk mengobati orang. Uh, jin itu, jin yang ngikutnya itu. Biasanya dia butuh tempat. Tempatnya itu bisa di sebuah benda, bisa di suatu benda, atau bisa di rumah tempat tinggal orang itu, atau bisa juga di badannya. Oke, tidak usah kita bahas itulah, Kita bahas orang lain ya. usah bahas kakek lah. Kita bahas orang lain. Misalnya orang-orang ini jadi dukun, jadi paranormal, jadi tukang sihir misalnya. Nah, ketika dia meninggal, Si kodam-kodamnya ini dari bangsa jin ini kan masih hidup Karena memang mereka berusia panjang Ketika mereka Ketika tuannya sudah tidak ada Mereka itu tidak ada yang ngasih makan Tidak ada yang Tidak ada yang memuliakan Tidak ada yang memperlakukan khusus kepada mereka Biasanya mereka akan mengganggu Kalau mereka tidak dibuang Mungkin mereka kembali ke bendanya ketika tuannya sudah meninggal ya. Mereka kembali ke ke benda misalnya ke keris, ke batu ke, dan atau benda apapun atau atau tinggal di rumah orang itu untuk uh, coba mengikuti anak cucunya, untuk coba mengganggu menyakiti anak cucunya. Jadi maksud saya gini, maksud saya gini. Asumsi kita mungkin mereka ada di rumah. Itulah mengapa setiap kali berada di rumah itu, terasa gangguannya. Berarti rumahnya harus dibersihkan. Rumahnya harus dirukiah kalau gitu, Bu. Rumahnya harus dirukir. Rumah yang sekarang ataupun rumah yang sampingnya itu, rumah orang tua, Ibu dulu itu. Coba dibongkar, siapa tahu masih ada benda-benda klinik, benda-benda pusaka klinik yang disimpan. Siapa tahu? entah keris, entah badik, entah batu, entah kitab, entah tasbih, entah apa. Tidak ada barang. Sudah tiga tahun sudah tidak ada barang. Oke okay, kalau sudah oke okay, ya yeah. kalau memang sudah tidak ada, berarti tinggal di di rukia aja rumahnya. Ya yeah, di rukia aja rumahnya. Caranya nanti saya kirimkan lewat WA ya. Nanti saya kirimkan, nanti dibaca aja dulu. PDF-nya itu ikuti aja instruksinya. Ayat-ayat yang dibaca sudah ada di situ semua. Nanti tinggal dikerjakan ya. Lakukan sampai Allah hilangkan Oke. semua gangguan yang ada di rumah itu. Semoga Allah mudahkan. Oke? Okay? Baik, saya rasa cukup. Semoga Allah mudahkan mengerjakannya lakukan selama 12 hari ya 12 hari ya 12 hari baca aja ketentuannya di itu ya Ikuti petunjuknya ya Semoga Allah mudahkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh